pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan kirim mimpi atau juga disebut dengan amalan ilmu pengasihan kirim mimpi yang ampuh sekali dengan mengamalkannya mampu membuat wanita pujan anda jatuh cinta terhadap anda ilmu ini sangatlah cocok diamalkan ketika anda berada jauh dengan pasangan atau orang yang Anda inginkan ilmu ini juga sangatlah cocok diamalkan oleh Anda yang merasa malu atau minder untuk mengungkapkan perasaan Anda terhadap wanita yang Anda sukai dengan mengamalkannya Anda mampu mengirim mimpi terhadap orang tersebut sehingga mampu membuat orang tersebut selalu teringat dan terbayang-bayang terhadap wajah Anda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 Adapun tata cara dalam mengamalkannya adalah sebelum tidur anda bacalah doa berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahi roh suci sebut nama target anda Waliku Allah Penghuluku Nabi Muhammad dengan tujuh kalimat syahadat yaitu anda baca syahadat sebanyak tujuh kali. Setelah itu Anda ambillah bantal yang biasa Anda pergunakan untuk tidur Kemudian Anda pegang bantal tersebut dengan kedua telapak tangan Anda Sambil Anda membaca doa berikut sebanyak satu kali Ku ingin bercinta dengan roh suci sebut nama target Setelah itu Anda baca syahadat sebanyak tujuh kali setiap Anda membaca satu kali syahadat Anda bayangkanlah wajah target dan tiupkan ke bantal sambil Anda bolak-balik bantal tersebut Anda lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai tujuh kali pengulangan Setelah itu Anda pergunakanlah bantal tersebut untuk tidur Insya Allah jika Anda yakin dan benar dengan pengamalannya maka orang yang anda tuju akan mengimpikan anda Sehingga membuat jatuh hati terhadap anda Karena target tersebut akan selalu terbayang-bayang akan wajah anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh